Tidak ditampak sentara Betul apa tidak? bukan hanya itu saudara. Petani tambak hanya tambak Setahun yang akan dua musim Pertama musim tambak Kedua eh, adalah musim Pading Kalau pading gak dapat Tanjungan suplai pukul Apa yang terjadi? Pading padi! padi! padi! Kalau tidak pukul yang dibuat Ayah terjadikan mahal Betul? Tidak maka konsumen akan membeli dengan harba yang cukup mahal, betul? artinya yang menderita, satu gak hanya petani, tapi konsumen juga menderita, betul? maka dari itu, saudara-saudara, kita sadar betul bahwa kita punya pemerintahan, betul? perlu anda ketahui, Pak Jokowi, yang kami hormati perlu anda dengar ini ini kami masyarakat Lamongan ini tahu bahwa masyarakat Lamongan menginginkan supaya pengelolaan kumpul bersubsidi dikelola dengan benar kami semua kami layak dalam momen menderita usaha-usaha -ucah banyak yang belum tinggal, tetapi petani tabak tetap jaya itu prestasi kita di Indonesia tetapi hari ini kementerian atau menteri pertanian akan mencabut subsidi kumpul